Oke. Okay, Sebenarnya sekarang udah hampir jam 12 malam nih. Aku unjukin sama kalian. Tapi aku sangat excited banget karena aku mau membahas tentang how I manifested gadget effortlessly using law of attraction. Let's get started. Ngomongin tentang gimana caranya aku manifest gadget effortlessly secara mudah menggunakan Law of Attraction. Hari ini aku dikabarin sama mas-mas di ibox kalau HP yang sedang aku cari, iPhone 13 Pro Max, sudah ready bunda Jadi di Bali itu kan susah banget ya cari iPhone 13 yang Pro atau Pro Max Nih, oke okay, kita mulai ceritanya Jadi gini nih, oke okay. Dengan pedenya aku mendatangi toko Apple yang ada di mall-mall itu, ya kan Aku tanyalah, iPhone 13 Pro Max sudah ready atau belum? Nah rata-rata jawabannya habis, nggak ada gitu kan Nah, terus minggu lalu aku pergi ke TSM nih. Kalau kalian orang Bali, ya kan? Di situ kan ada iBox ya, aku tanya Mas ini udah ada belum ya, gitu. Padahal niatku memang belum mau ganti HP karena menurutku ganti HP itu nggak terlalu penting ya. Oke, kita ngomongin yang pertama tentang manifest gadget iPhone 13 Pro Max ya. Aku nggak manifest pakai cara visualisasi, meditasi, terus kayak afirmasi gitu sama sekali enggak. Tapi aku percaya aku bakal beli HP itu, udah gitu doang. Nah, caranya aku pakai udah nih. Aku cuman browsing di laptop kayak setiap minggu ngebuka websitenya entah iBox ke atau Digimap Apakah si stoknya iPhone 13 Pro Max ini sudah ada atau belum? Udah gitu doang Nah terus katanya gini, kak ini iPhone 13 Pro Max nya sudah ready nih Mau diambil atau enggak gitu kan Tapi cepet-cepetan ya kak Kalau mau hari ini Dia bilang gitu kan Itu tadi pagi tuh bunda Makanya aku hari ini langsung bikin Youtube <laughs> Aku nggak sabar mau share sama kalian Mumpung energinya tuh masih ada gitu kan Terus udah aku mikir Wah mumpung hari ini aku lagi lumayan free nih Biasanya kan suka ada private konsul yang Dari siang sampai jam 11 malam ya Hari ini aku lagi lumayan Terus aku mikir Oke okay deh boleh gitu Sampai akhirnya sore Aku pergi ke tokonya ya kan Aku tuh masih bingung, kayak which one should I choose gitu loh, ya kan? Nah setelah aku tanya ke teman-teman, pada bilang, udah beb ambil yang iPhone 13 Pro aja nih baru tadi jam 8 malam, sampai tokonya tutup Karena kita lagi ngebahas tentang how I manifest iPhone 13 Pro Jadi yang aku lakukan khusus manifest yang ini, aku tidak melakukan apa-apa aku cuman punya keyakinan misalnya aku lewat tokonya nih nah kalau kalian nonton videoku yang sebelumnya tentang teknik visualisasi aku kan ada ngebahas tentang salah satu teknik visualisasi adalah datangin tempatnya keyakinan misalnya aku di toko kan aku ngelihat HP oh aku bakal punya nih HP ini udah gitu doang dalam hati nggak diucap nggak diafirmasikan hanya keyakinan kalau kita ngomongin kartu kredit sedikit ya kartu kredit atau hutang adalah salah satu yang menghambat rezeki masuk ke dalam hidupmu. Hmm. Nah sejak kartu kreditku ditutup dua tahun yang lalu aku membeli apapun itu pasti cash termasuk ini cash Gitu, jadi kalau teman temen nanya, "Gimana sih caranya aku manifest gadget ini iPhone 13 Pro yang tadi aku update di Instagram Story?" Itu banyak yang nge- reply, itu di DM. "Kak, gimana? Please, please, please, kasih tahu caranya manifestnya pakai apa gitu kan." nggak ada bener cuman keyakinan aja yang penting nabung ya kan oh oke okay, aku udah punya tabungan nih segini kalau buat beli hp ini aku bisa gitu tapi nggak ada desperate nggak ada menunggu yang kedua gimana caranya aku manifest macbook nah kalau macbook itu jujur aku sempat scripting tapi cuma pakai metode scripting aja aku nggak ada kayak visualisasi meditasi sebelum tidur tuh kayak macbook wah aku megang nggak ada Aku cuma scripting beberapa kali dan itu pun gak konsisten Karena konsistennya aku setiap hari itu biasanya tentang goals Kayak tentang uang, nominal yang mau aku dapatkan berapa, terus Uh, berapa banyak klien yang mau aku tarik setiap bulannya yang ikutan misalnya online class atau private consult whatever atau misalnya ngomongin tentang sosial media ngomongin bisnis sih biasanya ya Nah aku pernah nulis kayak gini di scripting bahkan aku tandain nih yang sudah terjadi aku lipat kertasnya aku tuh nulis kayak uh, aku bisa attract berapa nominalnya dan aku bilang yes, akhirnya aku bisa beli Macbook akhirnya aku bisa beli kamera, aku bisa begini nih, nih, ada salah satunya nih tanggal 17 Juli waktu itu kan finally I can buy my own Macbook cash kali bisa ngeliat nggak sih? nih, cash nih, aku tulis kayak gitu kan aku konsisten nulisnya kayak gitu guys aku bilang, nih lagi nih uh, I can buy a Macbook Air, I can bla bla bla bla bla A new camera ya kan Oh my god my life is just getting happier and easier right now Aku bilang kayak gitu Jadi aku melakukan aktivitas seperti biasa Ya kan Ke kantor, ketemu temen, kerja, privat konsul semuanya Dengan PD-nya aku nelpon semua toko Apple yang ada di Bali Tentang stoknya si Macbook Lagi-lagi susah nih Rata-rata Macbook Air waktu itu lagi habis, ya kan? Aku telepon tuh, ya kan? Aku janjain sama mas-mas salesnya Aku bilang gini, e, Halo iya kak, aku mau nanya nih, Macbook Airnya sudah ada belum ya? Gitu kan Oh, uh, lagi habis nih mbak, katanya Oh yaudah deh makasih mas udah tuh habis semua ya kan? Aku teleponlah nemu satu toko di Bali yang stoknya masih ada meskipun harganya lebih mahal kayak satu juta lima atau 2 jutaan gitu kan? Tapi it's fine karena waktu itu posisinya aku lagi butuh banget buat online kelas ya kan? Tapi sebelum aku membeli si MacBook itu ya kan? Karena semua toko itu habis, aku sempet frustasi kan? Iya abis lagi baru ada katanya lama nih gitu. Selain scripting, disitu aku juga nulis di HP notes. Ini bisa kalian contoh ya. Aku sudah menyiapkan caption untuk Instagram. Aku udah menyiapkan caption untuk Instagram, ketika aku sudah bisa membeli si Macbook itu ya kan. Aku akan foto, aku masukin ke Instagram Fit, ya kan, aku bilang e, Mungkin buat kalian membeli Macbook itu adalah hal yang biasa Tapi menurut aku ini adalah bla Aku udah siapin tuh Captionnya Padahal posisinya aku belum beli Padahal posisinya aku masih sayang-sayang duit Ibaratnya gitu Tapi aku gak peduli Pokoknya aku modal pede Janjin sama mas-mas sales Nanya-nanya produk Terus yang kedua aku udah bikin caption Entah kejadiannya kapan Tapi aku percaya aku bisa beli Dah, beneran aku dikabarin lagi Kalau itu udah ada dan sorenya aku OTW ke tokonya aku bisa beli. Jadi ini adalah Instagram post yang pernah aku share uh, buat teman temen yang followers aku di Instagram pasti pernah lihat nih. Nah, caption yang aku tulis di sini adalah caption yang pernah aku buat seminggu sebelumnya di HP jadi aku tulis act as if seolah-olah sudah terjadi. Sesimpel itu. Benar-benar effortlessly banget. Lanjut, yang ketiga aku akan ngebahas bagaimana aku manifest kamera. Nah, kamera yang aku pakai sekarang ini nih yang buat video itu adalah kamera yang sebenarnya belum lama aku manifestnya. Jadi, teknik yang aku pakai adalah sama. Sama di lembar yang sama tadi, kayak MacBook Uh, yes, aku seneng banget Aku bisa membeli kamera Ya kan nih uh, Oh ini bulan September nih 11 September Aku ada nulis Akhirnya aku bisa bikin video dengan kualitas bagus Aku bisa nabung, aku bisa spa nyalan, Aku bisa working from anywhere Alhamdulillah gitu kan Udah Dan itu nggak konsisten nulis soal si kamera tadi Cuman beberapa aja gitu Dan aku beli di hari itu juga Cash tidak ada cicilan bunda ah, Jangan deh, jangan cicilan Nanti kamu bingung, nanti kamu pusing Kalau banyak hutang Kalian akan menarik kesulitan Rezeki kalian malah terhambat Gitu Jadi kalau bisa, misalkan kalian mau membeli gadget nih Cash aja lah, jangan cicilan Gitu, mending kalian nabung dulu Sampai uangnya cukup Daripada kalian harus nyicil 2 tahun Aduh The number one thing Mending manifest uangnya dulu Paham kan ostaku? Aku sering ngebahasnya di video-video sebelumnya, how to manifest money kayak gimana caranya kita manifest money, kalian jangan takut untuk double it mungkin selama ini kalian afirmasi, berdoa, atau scripting, nulis angkanya 25 juta omset per bulan misal, jangan takut untuk double it gak usah mikir realistik, gak usah mikir logika, gak usah Law of attraction itu tidak realistis, <laughs> tidak, tidak kalau kamu percaya kamu bisa, kamu akan mendapatkannya Orang yang bilang Law of attraction harus mikir realistik Berarti dia belum merasakan keajaibannya Berarti dia belum merasakan bahwa manifestnya itu sudah berhasil, sudah terwujud Aduh udah deh, lagi pula si Jack Canfield juga bilang Kalau kalian jangan takut untuk double it nominal yang kalian inginkan Dan dari nominal tersebut Misalnya kalian tulis jadi 50 juta atau 100 juta Kalian sudah bayangkan mau buat apa? Oke okay. Nah dari situ boleh, misalnya kalian nulis uh, omset 100 juta, dari penghasilan ini aku bisa belanja, aku bisa shopping, bisa spa bisa apalagi ke supermarket tanpa harus melihat harga gitu kan, aku bisa makan enak, aku bisa begini lah Nah itu baru kalian bisa nulis gadget, itu yang aku lakukan Intinya adalah udah deh yakin aja, gak ada yang gak mungkin kalau kamu percaya, udah Gak usah dipikir logika, kayak bertanya, "Mungkin nggak ya, tapi gajiku aja cuma 3 juta. Nggak mungkin aku bisa beli mobil, nggak mungkin aku bisa beli laptop atau HP baru." Gak usah pikir kayak gitu. Gak usah, meskipun kamu manifestnya di tahun ini, tapi belum terjadi. That's fine, lanjut terus. Masalah waktu itu misterius Kita nggak ada yang pernah tahu. Kalau gaji kamu 3 juta, keep going Kamu cari cara untuk mewujudkannya Misalnya kamu jualan online shop kayak atau apa Jadi bukan cuma cuman yang rebahan menunggu keajaiban Enggak, kamu tetep usaha Oh iya lupa bilang Jadi buat temen-temen yang mau daftar online kelas Law of Traction Membahas tentang manifest your dream life Masih bisa di minggu ini dan minggu depan Sudah lebih dari 2000 orang join online kelas aku Di best 1, best 2, best 3 Ayo investasikan waktu dan juga sebagian uangmu untuk belajar hal-hal yang bisa mengubah hidupmu. Ketika praktek ini semua, hidupku berubah jadi jauh lebih baik, sudah tidak ada anxiety, iri dengki, mental health terganggu, negative thinking, paranoid, khawatir berlebih, itu udah hilang semuanya. Kalau kalian mau daftar, bisa klik link yang ada di bawah, oke? Okay? Kalau kalian punya ide topik yang mau aku bahas di video selanjutnya, please let me know. Dan jika kamu suka sama video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu, oke? Okay? Thank you so much for watching, uh, see you in my next video.